Hai sobat apa channel seperti biasa sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya ciri-ciri wanita yang mudah tergoda dengan pria lain sebenarnya bisa diketahui dengan mudah dengan melihat seperti apa situasi dan kondisinya itu sudah cukup bagi kamu untuk mengetahui apakah wanita tersebut mudah untuk tergoda atau tidak nah berikut ini 7 ciri-ciri yang harus kamu ketahui yang pertama, yaitu memiliki masalah dengan pasangannya Seorang wanita yang sedang memiliki masalah dengan pasangannya Tentu akan membuat situasi wanita tersebut menjadi rapuh Dan mudah sekali untuk dipengaruhi Sehingga akan banyak sekali celah untuk orang lain yang ingin mendekati wanita tersebut Yang kedua, yaitu mudah dan cepat merasa bosan Jika pasanganmu memiliki sifat seperti ini, maka kamu patut untuk mewaspadainya. Sikap mudah dan cepat bosan ini dapat membuatnya akan mudah berpaling kepada orang lain dengan tidak memikirkan tentang hubungan yang sedang dijalaninya saat ini oh ya teman-teman buat kamu yang belum subscribe channel ini sekarang klik tombol subscribe dulu ya nah sobat lanjut yang ketiga terobsesi segalanya tentang pria ketika teman-temannya sedang asyik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pria maka jenis wanita ini akan begitu antusias untuk membicarakannya pembicaraan apapun yang berkaitan dengan dunia pria akan membuat jiwanya bergejolak dan berantusias tinggi wanita tipe ini tidak akan pilih-pilih dalam menjalin hubungan dengan para pria Yang keempat memiliki tingkat hormon estradiol yang tinggi Menurut pisot Hasan, seorang pakar psikoterapi dari Inggris Ia mengatakan bahwa wanita dengan hormon estradiol yang tinggi memiliki kecenderungan mudah tergoda dengan pria lain Hormon tersebut bertanggung jawab atas naiknya tingkat daya tarik terhadap lawan jenis Nah sobat lanjut yang kelima yaitu mudah tertarik dengan seorang pria Setiap ada pria lain yang menarik wanita ini akan memperlihatkan sikap ketertarikan pada orang tersebut Bahkan ia ya, hal ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja namun terus-menerus dilakukannya Kamu dapat melihatnya dari caranya memandang maupun bersikap dengan pria lainnya yang dianggap menarik Yang keenam punya kebiasaan berbohong Wanita yang senang berbohong dirinya mempunyai kebiasaan menyembunyikan sesuatu dari pasangannya Kebohongan terbesar yang terjadi pada wanita pembohong Adalah adanya orang ketiga di kehidupan yang tidak akan pernah diungkapkannya kepada pasangannya Nah, sobat lanjut yang terakhir Yang ketujuh memiliki iman yang lemah Memiliki iman yang kuat tentu saja akan membuat seseorang menghindari perbuatan-perbuatan buruk namun sebaliknya, jika seorang wanita tidak memiliki iman yang kuat, maka wanita saat muda tergoda dengan pria lain. Hal ini karena tidak adanya benteng kuat yang membuat dirinya takut untuk melakukan tindakan yang buruk. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya nah itulah sedikit informasi yang bisa aku berikan semoga dapat memberikan informasi kepada Sobat EP semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment share, dan subscribe.